Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami Kapol Kapolsek Ciparai Mengucapkan terima kasih Pada BWA Yang sudah mewakafkan Quran Dan mudahan apa yang diberikan Dari BWA Khususnya BWA Ciparai Menjadi amal baik Buat kita semua Dan kami juga sangat berharap lain waktu Kami bisa dibantu lagi Dengan wakaf Qurannya Karena kami mempunyai program Tebar seniman dengan ikra dan Quran Dengan demikian kami akan menebarkan Quran Ke segala penjuru yang ada di Kecamatan Ciparang Mudah-mudahan kerjasama kita dari awal ini Bisa menjadi tolak ukur Atau pijakan ke depannya Bila hitopi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh